me mm -hmm. Damayan di hati Di saat ini Jamalah kami Tuhan Dan baharuilah kami Dengan kasihmu Di malam natal ini Berikan kami Tuhan Kedamaian di hati Dan jadikanlah Natal ini Kami minta kedamaianmu Ada di hidup ini Kami tahu kuasamu Tuhan Di dalam hidup kami Sampai di saat ini